Oke halo semuanya kembali lagi di channel Ananda Merzamberal Dan di video kali ini Saya memainkan game Car Driving Indonesia Dan sesuai dengan requestan Viewer ya Permintaan penonton coba Cobain offroad Menggunakan Wuling Almas Ada roof box Ada roof box nya juga ini Di atasnya ini. Padahal ada ini loh Apa ini? Sunroof ya? Sunroof atau moonroof itu Ketutupan jadinya Oke okay, gak apa-apa Ini -apa. kita masuk sini sini. was hati Oke Oke di percobaan pertama Apakah bisa menaklukkan Tanjakan ini oh, oh, oh Waduh Eh bisa loh <laughs> Oke okay, percobaan pertama bisa ya Mudah sekali sepertinya Kita Coba dari yang sebelah sini karena dari yang sebelah sini ini lebih sulit oke okay, kita coba lagi dari yang sebelah sini ya ini percobaan pertama apakah langsung bisa? oke okay. waduh eh bisa loh <guluh> siap siap siap siap siap siap. oke okay, berarti Wuling almas dengan mudahnya menaklukkan tanjakan ini ya tanjakan apa ini? tanjakan off-road Oke okay, teman-teman, terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa saksikan terus video di channel Ananam Jaya Merak. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video yang berikutnya.